Tiga 3 di rolling and action oke teman-teman balik lagi sama Mang Acep anak Kacep oke di sini Bakalan challenge berbeda dari kemarin Kita langsung aja panggil Ada... Ketemu lagi kita Ada satu lagi bintang tamu Tercantik, terhot, terseksi, terganas, terpanas Siapa dia? Langsung aja masuk Berat banget Ada siapa kakak? Selfie sekali Gimana kabarnya kayak selfie? Baik Salim dulu atuh He. Langsung aja gue ambilin bahan challenge yang untuk kalian berdua ya. Oke. Okay. Tunggu di sini. coba Cepat. Ini dia. Ah, jelasin challenge-nya. Jadi, nanti ketinggalan, guys. Gimana sih itu? mengacep? Ah, nah. Jadi, di sini ada apa yang namanya buat arisan itu? Bukan buat kocok. Kocok dikocok. Coba belajar dulu mau Situ do yang belajar. Ah. Gimana? enggak? Ngocok keluar enggak? Ya? Dikeluarin dulu, dari ya, gini, sini sini di. keluarin. Yeah. oh Oh. Oh, oh, okay. oh jago, <laughs> Terus ini apa? Nah, di sini ada target yang harus ditembak. Di sini misalkan oke okay. uh, telinga ada di sini nanti ya. Dan nembaknya pakai ini, crossbow, jangan oh. pakai hati. Psh, <laughs> takut ditolak, ya. Yeah. Ini target nanti yang disitu misalkan di telinga, ini yeah. tempelin ke telinga. Okay. Di mata tempelin di mata mulut gitu gimana caranya biar ini kena ke oke okay. kalau nggak kena dapat truth or dare, dare. oke okay, terima kasih siap. saya langsung keluar oke okay, keluar <laughs> <sumur> <susur> <hai> oke okay. kamu udah okay. siap siap salaman dulu tahu kan cara bermainnya kayak gimana tahu dong langsung aja kita mulai kan okay. kocok, kocok dulu sama dulu. kamu eh kocoknya kayak gimana kayak siapa nih cowok cewek eh cowok cewek ladies first cowok dulu lah masa cewek cowok dulu oke iya rancok cowok dulu berarti dikocokin sama dia ya kan kocokin dulu lah tuh <tuk> <tuk> aduh Kaya <tuk> <tanya>. kayak <tuk> tadi lagi biasa aja iya <tuk> oke okay, udah keluar keluarnya ke warna hijau ya datanya kan putih dadah oke dadah berarti dimasukin wow. sini lagi ya kak kok ya ini Okay. Tolong dipelintirin pelan-pelan, langsung dimasukin lagi pelan-pelan ya okay. Berarti, kamu harus nembak ke hatiku oh, iya, iya. Dada kan, dalam dada kan ada hati, betul gak? Ini simpen dulu okay, di betul. Kan? Aku persiapin perusbo ini hmm. buat kamu untuk menaruh jarum pentul <laughs> Jarum pentulnya gede Ini mana nih? Dikasih 2 kesempatan ya Dikasih 2 kesempatan Oke okay. Aku di mana? Di depan situ. Sini. Sini. Jangan jauh-jauh. Oke, Popo hitung. Satu, dua, tema. Iya kej kejauhan. Oh ke <laughs> Berarti kurang dekat lagi. Deketin nato. Ya, kali kesempatan ya. Nah. Ini, ini ditarik oh, iya? dulu. Terus ini dimasukin. Terus mantap. Itu udah dekat. Tadi kejauhan. Oke. Gak kena kan? Enggak. Enggak enggak. kena. Oke, jadi turut or der mengecap. dia Die Iya, aku takut. aja. Oke, mau pilih true atau der? True frame enggak enggak ya? Oke, Harus dijawab dengan jujur. Sini biar Mang Acep yang baca. Kapan Terakhir kali kamu melakukan dosa Kapan terakhir Kapan, Kapan terakhir, terakhir kali, kali kamu melakukan dosa? Kayaknya semalam deh Apa itu? Oh. Setiap, Setiap orang selalu ngelakuin oh. dosa Ya mungkin berbohong atau apa ya Udah berbohong okay. Berarti betul anda keluar lagi banget Cep ba Kita lanjut lagi Dan aku, aku yang ngocok oh. sekarang cegirah, pas dulu, kamu nggak gerah apa? Enggak. lepas barangnya <laughs> <Mangkacep>. ah. tuh? Lepas, boleh lepas. Bang Aceh, dah, bacain dulu ya. Oh, ya udah. Dapat. Aku baca nih. Baca. Tangan kanan. Tangan kanan. Oke. Pakai ini aja kanan kamu sorry ya pak hmm. tes udah dimasukin lagi dimasukin lagi satu dua pew, pew, pew. ah, ah. Aku tidak kena <laughs> salah tembakan nih salah tembakan guys kena, kena. Satu, kali lagi. Eh, satu kali lagi satu kali lagi aku yakin aku bisa oh, <laughs> <so> <laughs> terlalu banyak puisi Oke. 3 2 tembak. Pew! Ah. Ah. Enggak, enggak. ah. Gak gak gak. Gak. <lis> Aduh, gagal. Truth. <lis> Langsung truth. Wah, wow, kali. deh. <lis> <toman> oh. <lis> Saya tidak mulai dulu. Kok mau salah? Habis truth wajib deh ya. Oke. Okay. Baca, mengecap. Oh, kebalik, kebalik ya, <laughs> Sebutkan satu kejelekan dari diri kamu sendiri. Oke. Okay. Satu kejelekan. Nafsu. <laughs> nafsu. Nafsu apa? Keenakan, nafsu. Eh? <laughs> nafsu beli barang. Biasanya oh, ada event-event oh. baru itu suka pengen oh, beli iya, gitu iya, kan. iya iya iya. Eh eh Anda bukan kucing, Pak. Kucing. <laughs> <laughs> Oke, okay, tugas selesai. Oke. Okay. Pak, udah. Lanjut lagi aku berarti kamu yang ngocokin, pelan pelan ya sini sini yuk oke keluar biru lagi pinggang belakang berarti di belakang, belakang. Ya. <laughs> pinggang belakangku sini belakang cepet oke oke gampang start. Gagal ya, satu kali lagi. Satu. Oh, enggak sini, kena. Kena enggak. Eh, curang, curang, curang. Ah, kena dong, kena asli. Terus kena apa ini? Kena. Aku yang kena Langsung. Mang datang. Bawa deh. Ah, ya, oke. Okay. Ya moga yang parah ya. Sopah. Sok, lah. Sok lah. ini coklat-coklat gini tuh bau-bau busuk nih. Udah hmm. siap bau busuk. Di apaan? Doang, ah. Ayo, jambak doang mah. Ayo. Cokok-cokok yang kan jambak. Dijambak doang. Dijambak kan kayak ini. Oke, jambak. jambak, jambak. Ih. Yang jambak. Okay, jambak. Apa? Ayo jambak. Enggak apa-apa kan, nih. gak apa-apa. gak apa-apa enggak apa-apa challenge gimana? Jambak aja yeah. keras keras Padu. Udah ya. Ah. Ah. Ah. ah. <laughs> Oke okay, dah. Kan biasanya main jambak jambakan hai, Beda itu hai, Oke okay, Sekarang Aku hai, buat kamu ya hai, okay. hai, hai, hai, hai, Keluar-keluar keluar Keluar-keluar keluar, Kena keluar, keluar gini, gini, gini, gini, gini, gini. <laughs> ke bawah ya mau enggak enak ke atas oh, ke bawah. oh, oh dia perut oke okay. mau oh, buka perut go satu dua tiga ah. langsung ambil der oke, okay, langsung der sisa hep hep hep hep langsung diambil aku doain kok kamu ini yang yang paling gampang dan ini deh oh, ini kayaknya cuma salah satu gini sama macet aja yang orang. <laughs> <gulau> <gulau> orang suka apes oh, iya. kok apes Wah. Makan, satu <laughs> <gulau> makan satu telur mentah makan satu telur mentah makan satu telur mentah dijamin aman, jamu itu jamu biar kuat M mau. biar kuat, mau tidak boleh. tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, dikit, dikit. aja, dikit aja, dulu aja. mentah, dikit aja yang penting mah habis, oh <tuk> <Cang tuk> aja, dikit aja yang penting habis. Oke, okay. silahkan dimakan, tapi gue peduli. Ini ya. tadi enak, dia mah enak, ya dia diam ya, kirain orang itu apes. Wow, oh, harusnya oh, tadi keluarnya ini kayak oh, gitu, oh. gitu ya. <tuk> ya oh. dipegang Gak ada gelas ya? Gak ada langsung gilirin aja kalau kalau dia nyerah, kita kasih trade, eh uh, kasih der tapi dua, kupon Cepat! Ayo! Minum, minum, minum Dua, atau dimakan? Yuk Jangan oh, dicium, langsung-langsung gilirin langsung. Dua, atau dimakan? Dua. Atau dimakan. Dua. Gak apa-apa ini banyak-banyak remput-remput di belakang ini ada air Ada dua. air, ada air Enggak ada, enggak ada air enggak ada, ada nanti ada diambilin kalau parah Ayo, nanti aja apa, ditukar dua, dua der? Dua, dua der ya ya udah dituker der Oke, tukar dua der Tukar dua der Siap-siap Anda ya Dijamin tidak dua akan langsung. makan Dua langsung ambil Dijamin tidak akan makan telur? Merah Sama Sama oke okay. yeah, Bagus, Anda sih Ini pasti Terus tuh oh, Easy, easy peasy sih Oke, okay, langsung baca Awe, Semoga... Semoga dia dibasahin, guys Wuhh, <tuk> uh, senkil kuping <tuk> Oke, okay, gampang, aman Satu lagi itu dulu sentil dulu atau mau bareng sentil atau atau dulu lah. Bareng lah, dulu dulu. Oke, okay. ini pelingannya nggak kelihatan soalnya. Okay. Satu dua. Ah. <laughs> lukis, <laughs> lukis, lukis, muka. Oh. Mana mana pelukisnya? Mana pelukisnya? <laughs> saya lukis muka anda ya, jadi monyet. <laughs> mana alat pelukisnya? Ah. Silakan dilukis. Dilukis okay. pakai lipstik ya guys, jadi aman ini. Sudah, tugas saya sudah selesai. Sudah. Bang. Ayo, sini. Okay. Mm. anjing <laughs> Jadi kayak burung antu. Emang parah. Mukanya lo. <laughs> Ay, ini parah ini. <laughs> Aman, guys. Bisa dihapus, uh. oke. Okay. <laughs> Lanjut lagi. Eh, hey, mau ngecep ke dia lah tuh. <coughs> boleh. Boleh siap ya cermin gak sih? Tidak boleh. <laughs> Cerminan kamu kan ada di sini. Hey. Hey. Sok. Kocok tuh. Ya, <laughs> bening -bening api ya. Ya, kamu, kamu. Terus. Susah. Terus? Nah ini nah. nih. Bang. Kok biru lagi Oke. Okay. Pinggang belakang lagi, enggak lah. Pinggang Kocok lagi. Aja dibuang, Kocok lagi. Ya, udah keluar keluar lagi. Udah <laughs> keluar. Satu, dua, tiga, <laughs> Punggung belakang lagi. Oh, banyak Ayo, banget dua, punggung dua. belakang. Oke, punggung berarti. Tegakan. Satu, dua, tidak, tidak kena. Tidak kena. <laughs> Enak, enakan mau kena. Oh. Dua, tiga, tiga. Tiga. Kena gak sih? Kena asli, nah. gak boleh deket-deket. Tadi, enggak gak? Gak, gak, kena. Kena, gak kena, kena, kena, kena, kena, ah. Hey. kena. Ah, hei, kena. Jangan tinggal serem-seremnya. Eh, masa gua yang ngeres basah-basahan? Wah, coba kecilnya. untuk jani cuci muka, oke. Okay. Pakai SARDEN! Wah, kayak semangat Ini adalah azab udah nyolat muka kamu. Nih, sarden, guys. Eh, kayaknya udah selesai, langsung digoreng enak. Iya, <laughs> langsung goreng. Enak banget. Tuh. <hup. <hup> wow. <hup> Terima kasih azab lagi. Terima kasih azabnya. Mang Aceh basah karena ini. Eh. Ya. Ayo. Iya. Bi. Di situ ya biar gak kotor ya pakai itu ya. Yuk. Guys, lapkinya. Sarden. Di di mobil. Silakan dibantuin aja enggak apa-apa. Di aja ya. Jangan diblok gitu. Jangan. Oh iya iya. Eh Ini ini cincinnya. Enggak apa-apalah, ayo. Mending cincinnya diawasin dulu. Dia kayak bodoh ya. Itu kan ratusan juta kan kelihatannya. Ini kan ratusan juta. Enggak ini. Merah lah nanti beli lagi <laughs> okay. Terus yang banyak, yang banyak ah, Langsung cuci buka Ay, kasih, eh, ikannya kasih ikannya dong <coughs> Ayo langsung, langsung <coughs> <Iyuh>. <coughs> Santai gitu loh Tunggu <laughs> Oke okay. Tugas gua sudah selesai mengilap. <laughs> malah masuk hidung Jorok <laughs> <laughs> Jum, Jum, Jum ah, ah, ah, ah, ah. <laughs> juga ya. Sarden belum dimasak emang enak ya? Dua lagi oh. Oke, langsung, bocok. Bocok, bocok, bocok, bocok. kocok Kocok, bacok, kocok, kocok bocok, Kocok, bocok, bacok. kocok, kocok Cuman cuma kalian yeah. Keluar banget ngocok Kamu kok jago sih ngocok? Jago dong harus kalau perempuan Iya yeah, sure. okay. Tangan kiri Tangan kiri Di depan ya Tangan kiri Aku siap Mereka. menembak Satu. kamu Satu Yuk Dua Tiga Kamu sayang nggak sama aku Kenapa? Salah-salah salah. Bukan tembak yang itu, yuk. 1 langsung kena. Kena. Oke. Langsung kena. kena der ya. Hai. Oke. Der. Udah, der kan bisa terus. Enggak, tadi gua der terus. Enggak, der terus aja. Der, der, der, der. Biar adil lah. Adil. kan kamu juga tadi ikutan rencana aku. Oh, iya, jadinya. dia, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. dia, mm. jangan lihat dong. Nggak surprise dong. Oh iya. dia, oh, bedak dalam dia, Oke, okay, mana bedaknya? dia, dia, dia, dia, dia, dia, <tuk> Oke, okay, kembali Kamu tutup gak sih matanya? Tutup. <tuk> tutup. <tuk> Oke, <Okay. tuk> seng. Ma'acet menghilang. Ah, Farah ini. Tapi jadi lucu banget tuh. Sini lob, Sini ada putih-putihnya. <tuk> Ayo, lanjut lagi yuk. Aku kocokin buat kamu yuk. Okay. apa aku yang ngocok kok lama sih? Kurang udah deh Oke kita buka Kaki Oke kaki Oh ini kamu-kamu Oh kamu. aku ya Kaki Oh kaki salah-salah <tis> salah. Soalnya sama gedenya soalnya Oh ini nih Satu Keren deket, keren oh, dekat, Itu tuh yang marah Bisa kan gitu nya kan? Ceret Satu Dua Tiga Kok kuyang langsung? Gak kena? Oke okay. Berarti anak kena hukuman Hukuman lagi langsung, langsung Kena hukuman Kok dernya gue tinggalin di sini ya? Itu, ayo ya. Mau trut atau ber? Ya, ya Terimu Mau trut apa, ya. apa der? Terus, terus, terus. Oh, dia ketagihan der? Engga, engga. Oh, ketagihan der. Kirain gua ketagihan der. Gua seneng kalau orang kena der der dar der der der Eh, gua yang pilih sih. <laughs> Salah. Cuk, ini muka gua jadi pindangan. <laughs> Oke, okay. Dia emang oh, accept. Pernah ngerasa malu engga sama diri sendiri? Sebutkan. Kenapa malunya? Kenapa oh, kalau misalnya lagi ke aja gitu lagi insecure sendiri, tapi gak tahu apa yang harus di insecure Atau kalau misalnya mendengar kejelekan kita dari mulut orang aja gitu, oh berarti nggak jauh beda sama ODGJ lah ya. <tuk> <tuk> <tuk> insecure dia oke, okay, mencenceng, menghilang guys. Tapi kalau menurut aku ya, kamu itu jangan insecure soalnya aku yang bakal jadi pelengkap kamu Wih. ayo kocok gelak tuh <laughs> lama nih lama nih kebawah kebawah kebawah aja karena tinggal sedikit ini lama Eyo, banget lama banget ini. ini kita main berapa ronde sih tadi itu oh, oh, udah. udah Oke. Oke, okay, kita buka ya. Gak ada. Nah, tahu kan. Kertasnya oh, mana ini, Karlo? Gak ada ya? Tengah-tengah aja. Iya. Alah, oh, kok, <laughs> <laughs> kok udah? Kok Kertas udah? Kok udah? Ini aja. <laughs> Ready? Go. Oh. One, two, three, shoot! Ah. Gak! <laughs> Gak! Dih, ah, tidak, tidak, tidak, tidak. Aduh, oke okay. lagi. Sekali lagi satu, dua, tiga, piu enam, enam, enam, enam, enam, berarti enam, trut enam, enam, enam, tiba enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, enam, tiba trut gitu. <tuk> or dare Ini kotor loh. Truth or dare? Truth. Ambilin. <laughs> Doa apa yang selalu kamu berikan kepada temanmu? Doa kesehatan mereka. Kalau teman gua sehat berarti bisa diajak ngopi, ya kan? Kalau Kalo... gak sehat ngopi sendiri kan galuh lucu, Kalau gua enggak sih. Apa? Doanya. Semoga dia jangan bangkrut. Kalau dia bangkrut, gue ikut bangkrut. Ah! cape, a berarti sekali lagi, aku sekali kamu sekali. udah susah nih, tinggal sedikit nih. udah. muka, muka. itu itu itu Muka mana Cu? Ini kan muka. Hey, ini... Deketan. Deketan gak sih? Ah! Oh, baruan ya? Gitu lagi. <laughs> Kamu, jangan sakitiku ya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay, okay, tidak bisa berarti... tersisa. Der, ayo kalau emang Acep udah mau ini, berarti tandanya mau. Cut. mau selesai, ayo. Men. Nih, biar mang Acep bukain gliss. neng, gelis neng, neng, neng, neng, Krim. krim jeplak Buka lagi <laughs> dan buka lagi. Mana krimnya, Cep? Hai. Jadi teman-teman di sini nih pasti nih. Oh, jangan dong, jangan dikasih krim dong. Kenapa tahu enggak? Kecantikan kamu nanti nggak kelihatan. Mending kamu jeplakin ke aku aja. Ayo, ayo, ayo. udah aku bantuin nggak bisa pelan-pelan dong. Wah, <laughs> saya tidak bisa melihat. Ini krim tidak ke kamu Karena aku terlalu sempurna dengerinnya Ke aku, ke aku, tapi aku tidak bisa melihat kecantikanmu. Oh. Nah gitu, nah, melek Hup. Cusat <laughs> Nanti takut masuk Tapi disi takutnya Gak nah, bisa, bisa Oke, okay, yeah. game uh, Crossbow Challenge selesai yeah. Kalau kalian ada ide uh, truth atau dare Langsung aja kalian komen di bawah dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan like video ini, oke? Okay? Ini nggak bilang time chan, oke okay, sekarang? Oh, tenchan cilen. <usuk>